Saya Jerema mewakili program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata. Saya Kristi Kamarudin mewakili program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata. Saya Malik DJI, mewakili program studi D3 Perhotelan. Jurusan Pariwisata sebagai salah satu jurusan untuk mendukung dalam mengembang dan mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Bali, kami tidak hanya dididik untuk unggul dalam bidang akademik, tetapi juga dipersiapkan untuk mampu bersaing dan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mari bergabung bersama kami di jurusan pariwisata Politeknik Negeri Bali dengan visi berdepan profesional berdaya saing internasional pariwisata doa!